Euro USD bullish apakah akan melanjut harga Euro USD berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga euro US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.00926 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.09602. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212